Ratusan murid gerbang Yuan membentuk formasi tertib di udara. Riak agung yang memancar dari tubuh mereka berkumpul bersama, menyebabkan guntur teredam bergema di langit. Itu adalah pemandangan yang akan menyebabkan alis terangkat. Tiga sosok berdiri di depan semua murid gerbang Yuan. Aura dari ketiga ini mungkin tidak mengesankan jika dibandingkan dengan kehadiran gabungan dari ratusan orang di belakang mereka. Tetapi mereka sama mengesankannya dengan tiga gunung besar yang berdiri di depan para murid gerbang Yuan. Tidak ada yang berani meremehkan mereka. Mata Lindong juga sedikit menyipit karena penampilan ketiga tokoh ini. Dia pernah bertemu Raja Petir Kecil, Lei Qian, di antara mereka. Oleh karena itu, pandangannya menatap langsung ke kiri yang terakhir. Di sana dia melihat seorang pria berpakaian putih tampan yang memegang kipas lipat. Kipas itu dikibarkan sedikit, memberinya penampilan yang anggun dan ilmiah. Namun, gelombang fluktuasi kuat yang merembes darinya memungkinkan orang untuk memahami bahwa akan sangat bodoh untuk memperlakukannya sebagai seorang sarjana yang tak berdaya. Dia adalah Raja Roh Kecil, Lingzen, kata lembuting Xiao Xiao. Wajahnya agak serius saat dia menatap pria berpakaian putih itu. Lindung sedikit mengangguk, matanya juga menjadi sangat serius. Dia bisa merasakan bahwa Raja Roh Kecil ini, Ling Zhen, tampaknya bahkan lebih berbahaya daripada Lei Qian. Gerbang Yuan memang layak menjadi sekte terkuat di wilayah Suan Timur. Itu mungkin untuk melihat ini hanya dari celah antara para murid dari berbagai sekte. Namun, yang terkuat dari Gerbang Yuan Tiga Raja Kecil bukanlah keduanya. Alih-alih, ini adalah Yuan King Yuan Chang Kecil, mata Ying Xiao Xiao sedikit rumit. Suaranya tampak sedikit serak ketika dia mengucapkan nama ini. Jelas bahwa nama itu memberinya tekanan besar. Lin Dong mengangguk pelan. Segera setelah itu, matanya melihat ke arah tempat antara Lei Qian dan Ling Zhen. Seorang pria berpakaian biru dengan penampilan biasa berdiri di sana sambil tersenyum. Penampilannya tidak begitu menakutkan seperti yang dibayangkan Lin Dong. Namun... Tatapan yang tak terhitung jumlahnya dikumpulkan pada pria berpakaian biru sementara dia tersenyum berdiri di depan para murid Gerbang Yuan. Kemampuan untuk menarik perhatian itu tidak lebih lemah dari Ling Qingzhu. Lin Dong melirik Sekte Super lainnya. Monster-monster dari berbagai Sekte akan memiliki ekspresi yang agak tidak wajar ketika mereka melihat Yuan Chang. Perhatian melintas di mata mereka. Sikap mereka jelas menunjukkan bahwa mereka sangat takut padanya. Dari adegan ini. Bahkan Lindung tidak punya pilihan selain mengakui bahwa kehadiran Yuan Chang memang kuat. Pemimpin tiga raja kecil itu menjalani reputasinya. Yuan Chang berpakaian biru memalingkan kepalanya di bawah fokus tatapan tak terhitung di langit. Setelah itu, dia melemparkan pandangannya ke arah tempat sembilan surga agung kemurnian istana berada. Tentu saja, lebih spesifik, itu adalah ke arah Ling Qingzu, yang berdiri di atas teratai hijau. Haha, <laughs> kali ini, memang Ling Qingzu yang memimpin sembilan surga kemurnian tertinggi istana. Jika kita akhirnya bertemu di unik Devil Regent, aku berharap Ling Qingzu akan menahan sedikit. Yuan Chang memandang Ling Qingzu, wajah itu, yang tidak tampan tetapi tetap menarik, tanpa sadar tersenyum. Setelah itu, dia tertawa dengan lembut. Harus dikatakan bahwa Yuan Chang ini adalah seorang pria dengan pesona besar. Meskipun dia tidak benar-benar tampan, sikapnya ketika dia berbicara menyebabkan seseorang tampak bermandikan angin musim semi. Tanpa disadari, kehati-hatian dalam hati seseorang secara bertahap akan melemah. Saudara bela diri Yuan Chang sedang bercanda. King Zhu tidak memiliki kemampuan itu. Ling King Zhu menurunkan bulu matanya yang panjang sebagai jawaban atas kata-kata Yuan Chang dan dengan lembut menjawab. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Mata Ling Kingzu diam-diam melirik ke kejauhan tanpa ada yang memperhatikan. Itu adalah arah di mana lindung saat ini. King Kingzu benar-benar rendah hati. Jika kamu berusaha sekuat tenaga, bahkan aku mungkin tidak dapat dengan mudah mendapatkan kemenangan. Yuan Chang tertawa. Setelah itu, dia menarik matanya sedikit. Dia menoleh dan melihat ke arah kemana para murid dari Sekte Dao berada saat mata Yuan Chang melihat ke atas. Lindong bisa merasakan tubuh semua murid Dao Sekte di belakangnya menjadi tegang sejenak. Bahkan kekuatan Yuan dalam tubuh Ying Xiao Xiao dan Wang Yan beredar tanpa sadar dengan cara yang lebih terburu-buru. Ying Xiao Xiao. Wang Yan, haha. <gallian> Kalian semua dapat dianggap sebagai kenalan. Yuan Chang tersenyum menatap Ying Xiao Xiao dan yang lainnya saat dia berbicara. Ekspresi pasangan Wang Yan sedikit tenggelam, meskipun suara Yuan Chang lembut. Mereka bisa merasakan haus darah dingin dan gelap yang melonjak di bawah permukaan. Yuan Chang sekali lagi tersenyum setelah melihat ekspresi duo Ying Xiao Xiao. Matanya akhirnya berhenti di lindung, saat mata panjangnya menyipit sedikit. Aku telah mendengar bahwa juara seratus perang kekaisaran ini telah menolak undangan gerbang Yuan aku dan malah memasuki Dao Sekte. Sekarang aku melihatnya. Sekte Dao kamu memang berhasil mendapatkan cukup banyak. Yuan Chang tersenyum, suaranya berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Ini mungkin bagus juga, lebih baik menjadi kepala ayam daripada ekor ular. Tawa Yuan Chang segera menyebabkan mata sejumlah murid Dao Sekte menjadi geram. Kata-kata ini mengatakan bahwa Lindong hanya bisa menjadi pemimpin karena kelemahan Dao Sek mereka. Jika Lindong pergi ke gerbang Yuan mereka, Lindong hanya akan berada di peringkat terakhir. Orang ini mungkin terlihat ramah tetapi kata-katanya seperti jarum yang disembunyikan di dalam kapas, menusuk satu sampai tulang yang bahkan akan terluka. Keributan asli di langit juga menjadi sunyi saat ini. Para anggota dari berbagai sekte super sedang menonton adegan ini. Dendam antara Yuan Get dan Dao Sek sangat dalam. Semua orang yang hadir menyadarinya. Namun, mereka tidak menyangka bahwa percikan dan gejolak tersembunyi muncul saat mereka bertemu. Namun. Dari penampilannya, sepertinya Dao Sek tidak dapat mengalahkan gerbang Yuan. Dari daerah di mana Istana Kesucian Tertinggi Sembilan Surga berada, alis Ling Lingkingzu sedikit bersatu. Dia melirik Su Ruo di sebelahnya. Wajah kecil yang terakhir ditutupi dengan kekhawatiran. Jelas, dia juga menyadari kesenjangan antara para murid dari Dao Sek dan Yuan Get. Kepala ayam atau ekor ular, masih terlalu dini untuk mencapai kesimpulan sekarang. Ekspresi Lindung tidak mengandung rasa takut sedikitpun di depan banyak tatapan berkumpul dari semua tempat. Dia tertawa. Saat itu, bukan senior Dao Sek Aku Zou Tong juga mengalahkan tiga raja kecil Yuan Get Kamu sampai satu terbunuh, satu terluka dan satu melarikan diri. Beberapa kegemparan diaduk di langit ketika kata-kata ini diucapkan. Cukup banyak orang memiliki wajah penuh kejutan. Jelas. Mereka tidak berharap bahwa Lindong benar-benar berani berbenturan melawan Yuan Chang. Orang bodoh sombong yang tidak tahu batas kemampuanmu. Jangan bilang padaku bahwa kamu berani membandingkan dirimu dengan Zhou Tong. Lei Qian tertawa dingin dan mengejek. Bahkan Zhou Tong kesulitan melarikan diri dari dibunuh oleh gerbang Yuan Aku. Raja Roh Kecil, Wang Ling, yang memegang kipas lipat, berkata sambil tersenyum. Seorang guru Sekte Yuan Get dapat menurunkan dirinya untuk menyerang murid Dao Sek. Ini memang menyebabkan orang lain tercengang. Lin Dong tertawa. Ling Zen dan Lei Qian sedikit mengernyit ketika mereka mendengar kata-kata ini. Senyum di wajah mereka berubah sedikit tidak wajar. Zhou Tong dari dulu memang hanya memiliki status sebagai murid. Namun, dia akhirnya memaksa Master Sekte Yuan Get untuk campur tangan. Baru saat itulah dia terbunuh. Masalah ini akhirnya menarik beberapa ejekan tersembunyi, menyebabkan reputasi Yuan Get menjadi rusak. Itu bisa dianggap sebagai titik sakit di hati para murid mereka. Pada saat ekspresi Lei Qian suram dan tidak bisa membantu tetapi ingin mengatakan sesuatu, Yuan Chang di depannya melambaikan tangannya. Mata sipitnya yang panjang berisi senyum kecil saat dia menatap Lindong. Namun, senyum itu dipenuhi dengan kedinginan yang gelap dan intens. Sepertinya kita belum menempatkan murid-murid Dao Sekmu dengan cukup di tempat mereka selama bertahun-tahun. Yuan Chang melengkungkan mulutnya dan tersenyum. Segera, dia menggelengkan kepalanya. Matanya seperti ular ketika menyapu semua anggota Dao Sek. Dia dengan lembut berkata, Kalau begitu, kalian semua harus berdoa untuk dirimu sendiri selama kompetisi sekte besar ini. Suaranya tidak mengungkapkan kata-kata jahat yang terang-terangan. namun. Niat buruk itu dapat dengan jelas didengar oleh semua orang Beberapa hal tidak boleh dikatakan sampai akhir Senyum di wajah Lindong menarik sedikit demi sedikit Kedua matanya samar-samar berisi cahaya gelap yang melonjak di dalam mereka Di bawah lengan bajunya Tinjunya juga mengencang Dia sadar bahwa dia harus benar-benar keluar selama kompetisi sekte besar ini tidak peduli apa Kamu berani, aku suka itu Ketika saatnya tiba Aku akan mengucapkan kata-kata ini sekali lagi kepada kamu. Semoga ini bukan kata-kata terakhir yang kamu dengar dalam hidup kamu. Petik 2. Yuan Chang tertawa lemah. Setelah itu, dia perlahan menarik matanya. Jari-jarinya disilangkan dan ditempatkan di depannya. Lei Qian dan Ling Zhen, yang akrab dengan karakternya, mengungkapkan senyum dingin di bibir mereka ketika mereka melihat ini. Mereka sadar bahwa momen seperti itu adalah ketika hasrat membunuh di dalam hati Yuan Chang telah mencapai puncaknya. Jelas, Lin Dong sudah memprovokasi niat membunuh dari Yuan Chang. Dao Sek benar-benar sial, Lin Dong juga menarik tatapannya ketika Yuan Chang melakukannya. Dia menoleh untuk melirik Ying Xiao Xiao dan yang lainnya. Wajah mereka bahkan tidak menunjukkan ketidakpuasan sedikit pun karena provokasi sebelumnya terhadap Yuan Chang. Sebagai gantinya, Cukup banyak dari mereka yang memiliki ekspresi keras yang sedingin es. Bisakah Yuan Chang dianggap sebagai orang terkuat di antara generasi termuda di wilayah Suan Timur? Lin Dong bertanya dengan lembut. Ying Xiao Xiao berpikir sejenak setelah mendengar ini. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, ada satu orang yang tidak lebih lemah darinya. Siapa yang pertama dalam daftar orang yang dicari sekte itu? Topeng hantu Chen Gui, kata Ying Xiao Xiao. Chen Gui, Lin Dong mengerutkan kening. Jelas bahwa ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama ini. Dia bukan murid sekte apapun. Selain itu, dia bahkan tidak bisa dianggap sebagai seseorang dari wilayah Suan Timur. Orang ini muncul dan menghilang seperti hantu. Orang biasa akan kesulitan menemukan jejaknya. Dikabarkan bahwa dia pernah bertukar pukulan dengan Yuan Chang tetapi Yuan Chang tidak dapat muncul sebagai pemenang. Dari samping, Wang Yan membuka mulutnya dan menjelaskan. Jadi seperti ini, Lin Dong bergumam pada dirinya sendiri. Tampaknya wilayah Suan Timur ini benar-benar dipenuhi oleh banyak ahli tersembunyi. Dia bertanya-tanya apakah Chen Gui akan muncul selama kompetisi sekte besar ini. Wilayah iblis unik akan segera dibuka. Ying Xiao Xiao tiba-tiba berkata sementara Lin Dong tenggelam dalam pikirannya. Lin Dong mengangkat kepalanya ketika mendengar ini. Dia melihat beberapa riak mulai muncul di penghalang spasial di kejauhan. Daerah Iblis Unik ini akan dibuka. Sementara daerah Iblis Unik berada dalam keadaan di mana ia akan terbuka. Dua sinar cahaya melintas-melintasi langit 500 km jauhnya dengan kecepatan kilat. Murid Junior, tidak perlu terlalu cemas. Kami akan tiba tepat waktu untuk kompetisi sekte besar. Kedua sinar cahaya diposisikan satu di belakang yang lain. Sosok cahaya di belakang tiba-tiba berhenti sejenak. Sebelum berbicara agak tak berdaya. Sosok cahaya itu terungkap saat dia berhenti. Ada setengah topeng hantu di wajahnya. Memberinya penampilan seperti hantu yang agak menakutkan. Siapa yang selambat dirimu? Tidak perlu mengikuti aku jika kamu tidak ingin pergi. Aku bisa pergi sendiri. Petik dua. Namun, sosok cahaya di depan itu tidak melambat karena ini. Segera setelah itu. Suara wanita muda yang jelas dipancarkan. Segera, kecepatannya tiba-tiba bertambah saat dia bergegas menuju cakrawala. Orang topeng hantu itu tanpa sadar tertawa pahit dan menggelengkan kepalanya ketika dia melihat ini. Dia hanya bisa mengikuti dengan cepat. Percakapan keduanya bergema samar-samar. Apakah murid junior sedang mencari seseorang? Siapa ini? Apakah orang itu? Sangat penting. Petik 2. Uh. Uhuh. Namun. Kamu akan tahu siapa orang itu setelah dia ditemukan. Ah, tapi aku mungkin akan dimarahi begitu aku menemukannya. Kamu harus sedikit lebih pintar ketika saatnya tiba. Kalau tidak, aku akan memberitahu guru bahwa kamu gagal melindungi aku dengan baik ketika kami kembali. Petik 2. Bahkan guru enggan memarahi kamu. Dia, af. Baiklah. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya.